Inilah 5 kebiasaan buruk pria yang bisa merubah kualitas sperma, simak video berikut. Sonora, ID, memiliki sperma yang sehat tentunya menjadi sebuah hal yang diinginkan dan diperjuangkan bagi pasangan suami istri yang sedang menanti kehadiran momongan. Namun, disadari atau tidak, nyatanya terdapat beberapa kebiasaan yang merusak sperma yang sering dilakukan oleh para pria. Salah satu kebiasaan buruk tersebut adalah minum-minuman bersoda lebih dari satu kali dalam sehari. Selengkapnya, berikut kebiasaan yang merusak kesuburan sperma mengutip dari laman Men's Health. 1. Bergadang Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Fertilit 5 dan Sterility, Disebutkan bahwa pria yang tidur kurang dari 6 jam per malamnya memiliki kemungkinan 31% lebih kecil untuk dapat membuat pasangannya hamil dibanding pria yang tidur 7-8 jam di malam hari. Tak ayal, kurang tidur memang menurunkan produksi hormon testosteron yang penting untuk produksi sperma. Namun, terlalu banyak tidur juga bisa menyebabkan sperma tidak subur. 2. Tidak makan ikan Peneliti dari Harvard sempat mempelajari pola makan dan kualitas air mani dengan jumlah partisipan sebanyak 155 pria. Dari penelitian tersebut, ditemukan bahwa pria yang banyak makan ikan terutama yang kaya akan omega-3 seperti salmon atau tuna memiliki jumlah sperma yang lebih tinggi dan sehat. Di sisi lain, pria yang makan daging olahan paling banyak memiliki jumlah sperma terendah dan tingkat sperma berbentuk abnormal tertinggi. Hal itu sebabkan daging olahan dapat menurunkan hormon reproduksi seperti testosteron, sedangkan asam lemak omega-3 pada ikan mendorong pembentukan sperma yang lebih sehat. 3. Sering minum minuman soda Pria yang minum lebih dari satu soda manis sehari memiliki kecepatan bergerak sperma lebih rendah daripada mereka yang jarang atau tidak pernah menyesapnya, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Human Reproduction. Makan atau minum terlalu banyak gula dapat menyebabkan resistensi insulin, Suatu kondisi di mana sel tidak dapat mengambil glukosa dari darah dan menggunakannya untuk energi. Hal ini dapat menyebabkan peradangan, yang kemudian menghambat bagaimana sperma bergerak. 4. Menyimpan gawai di saku celana Melalui 10 penelitian di Inggris, ditarik kesimpulan bahwa paparan ponsel dapat merusak cara sperma bergerak dan mengurangi jumlah sperma yang berenang. Hal ini disebabkan oleh radiasi yang dipancarkan dari ponsel bisa menyebabkan kerusakan DNA pada sperma. Panas dari gawai pun dapat meningkatkan suhu di dalam skrotum dan menghambat produksi sperma. 5. Minum minuman beralkohol secara berlebihan Meminum minuman beralkohol sesekali sebenarnya bukanlah masalah besar untuk kualitas sperma. Namun, konsumsi yang berlebihan dapat menurunkan hormon testosteron dan memengaruhi produksi sperma Anda. Itulah kelima kebiasaan yang merusak sperma yang mungkin sering Anda lakukan. Apakah Anda sering lakukan salah satunya? Mulai sekarang berhentilah dari kebiasaan buruk itu, dan mualilah hidup sehat agar sperma yang kita hasilkan lebih baik, dan leboh cepat mendapat momongan. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, share, dan subscribe.